Potret keluarga besar Lesti di Cianjur. Ini potret kebersamaan yang sangat masya Allah banget yang membuat warga Konohaput tentunya bahagia melihat kebersamaan ini. Mudah-mudahan rukun terus, tentunya keluarga besar. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Apalagi dengan Leslar Family, aduh Abang L memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Barakallah, mudah-mudahan sehat untuk semuanya Komentar pun begitu banyak diberikan di postingan AB ini maulina Sofian Di antaranya dari Leslar Boy Update Al-Fatih Bilar Gua fokus ke si Fatih gemes abang-abang ngerti kamera katanya tuh, Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun rasa Susianti Masyaallah Allah. Hanya bisa kirim doa semoga Allah selamanya menjaga dan membersamai keluarga besar ini. Amin. Ada juga beberapa tanggapan lain dari akun Diadin1_ mengatakan, "Ya Allah, Fatih dan umpengnya gemes." katanya. tuh semuanya serop dengan Alfati yang makin hari makin menggemaskan makin pinter, makin saleh, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan keluarga dan banyak orang. Amin. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada postingan terbaru Lazer Entertainment. Ini mengunggah tentunya Abang L, persahabat, ya namun ada sebuah kalimat yang diposting. Kita semua pas besok udah harus masuk kerja lagi, katanya persahabat, ya, namun dibikin sublog juga dengan kalimat yang ditulis oleh admin Lazer Entertainment. Mau ketawa, tapi takut rosa. Abang El doain, onti-angkel selalu dalam lindungan Allah. Allah jaga kesehatannya. Kalau sedih, nanti Abang kasih video terbaru ya. Doain aja, panda dan Abang sehat-sehat. Katanya itu, Masya Allah. Amin. Semoga ada kejutan. Dan hari ini vlog terbaru spesial lebaran ya di up di channel Youtube Leslar Entertainment karena warga kuno sudah menantikan sekali nih kejutan vlog lebarannya Leslar Family. Namun banyak sekali tentunya masukan-masukan dari para fans untuk admin LE Kita lihat salah satunya dari akun abang underscore L Disitu berkomentar, videonya lebih diperbaiki biar lebih cerah lagi Agak buramin diperbaiki kalau bisa terima kasih Ini masukan ya untuk admin LE Ada juga perselamat tanggapan dari Vitori June mengatakan sangat ditunggu video terbaru secepatnya karena sudah sedih dari lama bang, gak ada video terbaru katanya tuh ada juga persahabat tanggapan lain dari akun instagram Sonia Marsona mengatakan, Masya Allah, terima kasih Min kalau ada vlog baru Tentunya maaf ya, jangan baper, kadang kami-kami suka ngelunjak, tapi kita support laser full support tanpa-tapi, itu persahabatnya. Begitu banyak dukungan dari orang-orang baik yang sangat tulus mensupport Leserful yang lebih mudah-mudahan vlog terbaru muncul, persahabatnya. Ini spesial lebaran, ditunggu banget karena warga konon sudah menantikan kejutan vlog terbaru dari Leserful Entertainment. Kemudian juga persahabatan. Selanjutnya kita lihat ada kabar yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah, Leslie dan Bilar persahabatan ini mendapatkan predikat sebagai couple Ramadan favorit fanbase de Alida, Al alumni de Akademi dan Lida. Congratulations ya untuk Leslie dan Bilar, pemenang couple Ramadan favorit fanbase de Alida, Al alumni de Akademi dan Lida. Dengan tentunya perolehan voting 12.929 votes Dan kita lihat juga Persahabat berikutnya Bunda Lesti Kejora juga Sebagai pemenang Ramadan favorit Fanbase di Alida Album Lida Akademi dan Lida Wow, congratulations pokoknya Untuk Lesti Kejora dan Papa B Mudah-mudahan tentunya selalu menjadi Couple yang Membanggakan warga konoha dukungan begitu banyak dari orang-orang baik orang-orang yang tulus mensupport Leslar kita bangga dengan idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat kita lihat di postingan dari Kak Fahmi ini memposting persahabat ya transferan dari Papa Bilar yang memberikan THR langsung kepada Kak Fahmi kita lihat ada cepat terima kasih Dapat THR lebaran dari Papa Bilar, Rizky Bilar, semoga sehat dan berkas selalu rezekinya ya, panjang umur, sukses, dunia, akhirat, Masya Allah, Amin Berkah, Barokah, Pokoknya untuk Papa B dan Bunda Lesti, mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Dan mudah-mudahan persahabat ya, tentunya rezeki adalah kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya, Amin Kita masih menunggu kabar terbaru dan pastinya cedokan vitamin lainnya di hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.